Sungai Krian tak hanya menjadi saksi sejarah dalam perkembangan Cirebon. Sungai tersebut menyimpan banyak mitos dan misteri yang kerap menggegarkan warga pantura Jawa Barat itu. Beragam peristiwa yang melibatkan Sungai Krian Cirebon tersebut tak jauh dari kesan mistis. Seperti maraknya orang hilang di sungai dan muncul dalam kondisi tak bernyawa. Letak Sungai Krian Cirebon tidak jauh dari situs Lawang Sanga di Kampung Mandalangan, Kelurahan Kasepuhan... Kecamatan Lemahungku, Kota Cirebon. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Sungai Krian kata Cirebon menjadi salah satu kawasan yang menjadi saksi sejarah perkembangan Cirebon. Sungai tersebut menjadi salah satu kawasan tempat berlabuhnya kapal dari luar Cirebon. Sebab keberadaan Lawang Sanga saat itu menjadi syah bandar dan pintu masuk tamu atau utusan kerajaan-kerajaan dari Nusantara pada zaman dulu. Namun seiring perkembangannya, Lawang Sanga tak hanya menjadi situs bersejarah. Kawasan tersebut menyimpan mitos tentang munculnya sosok siluman buaya putih di antara Sungai Krian dan Sungai Lawang Sanga. Tidak jauh dari situs Lawang Sanga di Kampung Mandalangan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Rungkuk, Kota Cirebon. Kalau logikanya memang orang yang tenggelam di sungai rentan meninggal, tapi di sungai ini memang kental dengan mitosnya seperti siluman buaya salah satunya. Seperti diketahui, situs bersejarah Lawang Sanga yang dekat dengan Sungai Krian, Menyimpan banyak mitos tentang munculnya sosok siluman buaya putih. Buaya putih tidak buas karena diyakini merupakan kutukan oleh sultan. Masyarakat meyakini buaya putih yang hidup di Sungai Krian itu sebagai penjaga situs Lawang Sanga. Dia menuturkan, buaya putih yang hidup di Sungai Krian merupakan jelmaan salah seorang putra dari Sultan Sepuh Isyam Martawijaya. Diketahui. Anak dari Sultan Syamsuddin yang dikutuk menjadi buaya putih bernama Elang Angkawijaya. Dikutuk karena semasa di dunia tidak pernah patuh terhadap perintah ayahnya. Elang Angkawijaya memiliki kebiasaan kalau makan sambil tiduran tengkurap. Sultan selalu menasihati agar tidak seperti itu, tapi kerap diabaikan. Hingga akhirnya Sultan berucap anaknya kalau makan tengkurap seperti buaya. Sejak menjelma menjadi buaya putih, Lang Angkawijaya hidup di lingkungan salah satu kolam yang ada di bangunan Keraton Kasepuhan. Namun menginjak usia dewasa, buaya putih tersebut pindah ke kawasan Sungai Krian. Buaya tersebut dikabarkan sering menampakkan diri di hadapan warga sekitar. Bahkan warga sudah menganggap biasa terhadap penampakan diri siluman buaya putih itu. Mitos buaya putih di Cirebon itu menjadi pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya upaya untuk terus menjaga kebersihan dan melestarikan sungai. Hingga saat ini masyarakat sekitar Sungai Krian masih mempercayai mitos buaya putih tersebut. Bahkan ada tradisi tersendiri saat masyarakat melihat penampakan buaya putih. Tradisinya melempar tumpang ke sungai kalau ada masyarakat yang melihat itu, kemudian sungai dibersihkan.